Seekor harimau putih bernama Shreyas meninggal setelah diserang tiga harimau bengal lainnya. Hal itu terjadi karena petugas kebun binatang lupa menutup pagar pembatas antar kandang di kebun binatang Bannergata Biological Park, Karnataka, India. Harimau putih yang berusia 9 tahun ini mencoba melawan sekelompok harimau bengal itu tapi dia terluka parah sebelum berhasil melarikan diri. Shreyas melarikan diri ke kandang lain bersama seekor harimau putih lain yang menderita luka di rahang dan kaki. Tapi selama dari serangan itu. Sayangnya keesokan harinya Shreyas tewas setelah penganiayaan yang dialaminya kemarin. Sebuah rekaman di kebun binatang tersebut memperlihatkan petugas kebun binatang berusaha mengalihkan perhatian harimau bengal. Mereka membunyikan klakson mobil dan berteriak-teriak, tapi harimau bengal yang lebih besar menggigit dan melukai harimau putih. Penyidikan untuk mengetahui penyebab tragedi ini pun telah dimulai. Mewakili pemerintah, Kepala Konservasi Hutan mengatakan, selain itu kami juga telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui bagaimana kecelakaan semacam ini dapat terjadi. Hal ini tidak boleh terulang kembali dan orang-orang yang lalai harus dihukum. Kedua harimau bengal dalam kondisi aman dan telah diobati. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya Taukah kalian sob harimau putih Bengal merupakan salah satu spesies langka dengan populasi hanya sekitar 200 ekor di seluruh dunia Warna bulu pada harimau putih adalah mutasi genetik yang disebut dengan leucisem Warna putih itu justru menjadi kendala mereka di alam liar sebab mereka jadi sulit berkamuflase, sehingga peluang untuk bertahan hidup pun berkurang. Harimau putih merupakan hasil dari mutasi genetik yang langka. Biasanya mereka dibiarkan dengan cara mengawinkan dua harimau yang punya gen resesif yang dibutuhkan untuk melahirkan keturunan bulu putih. Di penangkaran, dua harimau dengan gen resesif itu biasanya adalah kerabat. Maka dari itu perkawinan sedarah terbilang umum. Perkawinan sedara antar harimau juga biasanya tak hanya dilakukan kepada harimau putih. Pada fasilitas penangkaran, hal ini umum terjadi dan biasanya hewan tersebut punya masalah kesehatan yang signifikan. Seperti kelainan tulang belakang, organ yang rusak dan lainnya. Harimau bengal putih sendiri pernah ditemukan di alam liar, tetapi jarang. Penampakannya yang tertua tercatat di subkontinen India pada tahun 1500-an. Sementara harimau putih liar terakhir yang diketahui telah ditembak pada 1958. Nah, bagaimana kalau menurut pendapat kalian?